Beredar kabar adanya harimau yang menggondol sesosok maya dan memasuki gua di desa kemiri ini sempat membuat warga sekitar geger. Kepala Polsek Tanjung Sari mengatakan, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat warga mengaku mendapatkan kabar adanya orang yang melihat hewan yang diduga harimau memasuki gua di dusun bareng desa kemiri. Kabar yang beredar harimau tersebut menggondol sesosok maya. Namun para warga tidak tahu pasti siapa yang menghembuskan kabar pertama kali. Kabarnya beredar dari mulut ke mulut. Lalu ada salah satu warga yang lapor ke petugas Polsek Tanjung Sari. Kepala Polsek Tanjung Sari juga menambahkan ratusan warga datang berbondong-bondong ke lokasi gua. Karena lokasinya yang cukup dekat dengan jalan raya Baran Wonosari, polisi pun harus turun tangan untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan tempat. Untuk memastikan dua orang warga pun nekat menyusuri gua yang dimasuki penampakan harimau tersebut. Kedua orang tersebut merupakan warga Dusun Tenggang dan Dusun Kelorlor, desa kemadang kecamatan Tanjung Sari. Menurut pengakuan mereka, selama penelusuran mereka tidak menemukan tanda-tanda jejak kaki maupun kuku hewan yang diduga harimau itu. Selain harimau, ada juga nih penampakan belasan ekor macan kumbang,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 kata Kepala Resor Konservasi Wilayah Cilacap BKSDA Provinsi Jawa Tengah. Sejarah keseluruhan yang terpantau berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 18 ekor. Namun perlu dipantau kembali secara keseluruhan, titik dengan metode dan strategi sesuai standar inventarisasi pemantauan jenis satwa liar. Khusus untuk wilayah cagar alam Nusa Kambangan bagian timur, Berdasarkan pantauan yang dilakukan BKSDA melalui kamera trap, diketahui ada empat ekor macan kumbang di daerah itu dan lainnya tersebar di seluruh wilayah konservasi Nusa Kambangan. Menurut dia, kemunculan macan kumbang di wilayah cagar alam Nusa Kambangan bagian timur diantaranya karena merupakan koridor pergerakan kehidupan macan tutul Jawa itu. Kehidupan macan tutul di sana memang memiliki insting tidak menyerang manusia sebab ketersediaan makanan di dalam hutan masih terbilang cukup. Terkait dengan hal itu pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya berupaya menjaga keberlangsungan ekosistem Nusa Kambangan melalui kegiatan patroli maupun penanaman pohon. Pihaknya juga rutin menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mengganggu atau berburu satwa liar yang dilindungi tersebut. Disinggung mengenai rekaman video di media sosial yang menyebutkan seekor macan tutul Jawa di Nusa Kambangan terekam video amatir warga Pihaknya belum bisa memastikan jika lokasinya benar di Nusa Kambangan. Dalam video berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial itu, terlihat seekor macan tutul berjalan santai saat diabadikan melalui kamera warga dari atas sebuah mobil dengan jarak dekat dan disebutkan jika lokasinya di Pulau Nusa Kambangan. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian?